Kata Nabi, kamu itu sekali-kali mikir Kenapa saya ini diberi nama Allah Muhammad Ini hadis suhaib di Bukhari ada di kitab adab Banyaklah tak ini Kenapa ya Rasulullah Allah itu seneng bingung kalau kafir kata Rasulullah Karena, Muhammad, karena Abu Jal kalau manggil saja jadi bingung Itu kalau orang Arab kan pasti tahu maknanya Muhammad maknanya orang yang terpuji Sehingga kalau Abu Lahab ngomong itu jadi paradok Hei orang yang terpuji, kamu bohong kan jadi aneh ya Muhammad he Muhammad kamu bohong kalau diterjemahkan he orang terpuji kamu bohong itu Rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah, perilakunya benar akhwalnya benar, namanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abu Lahab tahu bahwa nama Muhammad ini problem karena ini mater. Mater itu memuji sehingga mereka, kalau mencari Muhammad, tuh bilang, Ayn al almatumum mana orang yang tercela.' Terus orang-orang kuda -orang sudah paham kamu nyari isi apa. Akhirnya mereka bilang, 'Anak tubuh Muhammad dan saya cari Muhammad.' Akhirnya bilang Muhammad lagi, 'Allah, sekarang Muhammad, semoga bermanfaat.' Video ini uh, bagi yang... Subscribe, semoga oh, di-subscribe